Bing bing, kan umurnya, kayu, itu dua minggu dulu seberi anak kan, luka dua, beti lu rp juta, eh, juta Terhamilnya ya Allah. Oh, iya, ya, bakal hamil Baturman bang Oli, merenatnya keupatan fermentasi gini kan, layarnya dan yoba.